The violence in your eyes. Apa kalian masih ingat momen saat Stephen Gerrard prank di lorong Stamford Bridge Jelang laga big match antara Chelsea melawan Liverpool pada 5 Februari 2006 Bocah iseng bernama Jack Nichols tersebut Membuat aksi konyol yang masih jadi momen ikonik hingga saat ini Hal tersebut juga rupanya mencuri perhatian dari sang korban yaitu Stephen Gerrard dalam autobiografinya yang berjudul My Captain Books Gerrard menulis bahwa ia hampir tidak pernah senyum sama sekali di lorong Jelang laga dimulai karena ia ingin fokus penuh pada laga demi membawa Liverpool menang Namun kelakuan Jack Nichols yang saat itu masih berusia 6 tahun Membuat Gerard tersenyum sekaligus gedeg dalam hatinya Pada saat itu Jack kecil ditugaskan menjadi player esport bagi Chelsea Gaya nyentriknya dengan rambut berwarna biru nampak menggemaskan di usianya saat itu. Namun yang paling mencuri perhatian adalah ketika ia memanggil Gerard sembari mengulurkan tangannya seolah ia ingin meminta untuk bersalaman. Gerard tanpa sedikitpun rasa curiga langsung membalas uluran tangannya dan ups, kena dia. Sang bocah langsung menarik kembali tangannya sambil mengejek jerat Sontak hal itu membuat Jerad dan para pemain lain termasuk John Terry lele dan Asien tertawa menyaksikan aksi tersebut Gerard pun hanya menepuk pipi anak tersebut Dan berlalu memperlihatkan raut wajah sedikit kesal Dan pastinya malu Mungkin jika dia orang dewasa sudah seceki Ujar Gerard dalam biografinya Aksi tersebut membuat Jack langsung viral Hingga ia dibanjiri permintaan wawancara oleh media Inggris Lalu, apa kabar Jack saat ini? Apakah ia sudah menjadi pemain hebat di suatu tempat Atau tanpa kita sadari kita pernah menontonnya bertanding Sayangnya, Jack hingga saat ini hanya bisa bermain untuk klub amatir Bilirikai Town yang bermain di National League South Sebuah turnamen divisi ke-6 Inggris Jake masih berjuang untuk menjadi pemain profesional Seperti para idolanya di Chelsea saat ini Saat ini saya tengah mencoba untuk naik ke level profesional saya sudah bermain di level terbaik bersama beberapa tim. Semoga saja kesempatan saya akan segera datang. Jack masih harus berjuang untuk mencapai level profesional, dan apakah ini pertanda kalau ia durhaka dari Gerard?